Hey. Hey. Bilang bilang dong kau mau mulai.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 Silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Channel Melody lover silahkan subscribe dulu dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya seputar aplikasi atau situs penghasil uang Oke okay, kita langsung saja ke aplikasinya Nama aplikasinya adalah APP Nana ya teman-teman Jadi jika teman-teman ingin bermain di aplikasi ini Silahkan klik link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi bawah video ini Oke okay? Oke okay. Oke okay, kita langsung buka saja aplikasinya Baik ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini ya Yang belum daftar silahkan daftar dulu Oke okay. kita langsung dibawa ke menu reward Nah ini adalah jenis-jenis pembayarannya ya teman-teman Ada Amazon, Google Play, iTunes, Steam, Paypal dan lain-lain Masih banyak ya Masih banyak sekali pembayarannya itu paypal minimal withdraw yaitu $2 ya teman-teman dan maksimal yaitu $100 jadi kumpulkan saja ya poinnya permainnya gimana Bang Oke silahkan tekan saja menu get nanas nah kita itu bisa menginstal aplikasi untuk mendapatkan nanasnya ya di sini nanas tidak poin ya Selain itu, kita juga bisa menonton video iklan, ya, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Di sini ada more over dan video over. Silahkan tekan saja yang video over, ya, teman-teman, karena yang more over itu tidak bisa dibuka. Nah, jadi setiap satu video iklan yang kita tonton, kita akan mendapatkan lima nanas, ya teman-teman. Jadi, nggak usah ke pasar untuk beli nanas, ya. Kita bisa dapat nanas di aplikasi ini. <SILENCIO> oke, saya mendapatkan 5 nanas. <SILENCIO> oh. Untuk cara bermain selanjutnya, kita juga bisa bermain game, ya. Di sini ada icon stick, oke, tekan saja di sini tuh kita bisa bermain game ya teman-teman untuk mendapatkan nanasnya di sini juga ada banyak game yang bisa kita mainkan jadi silahkan mainkan saja semua game ini dan dapatkan nanasnya sebanyak mungkin oke okay? Oke okay. Oke okay, saya akan coba play yang jebelis ini ya? a few moments later nah jadi kita itu disuruh bermain game selama dua menit ya jadi biarkan saja tidak apa-apa nanti poinnya akan masuk dengan sendirinya maksudnya nanasnya akan masuk dengan sendirinya nah saya mendapatkan 500 nanas ya teman-teman Dan di sini juga ada menu invite Di sini juga ada invite kode ya Untuk mendapatkan poin tambahan sebesar 2500 nanas Silahkan bagi teman-teman yang tidak keberatan Silahkan masukkan kode ini ya Untuk mendapatkan 2500 nanas Oke karena saya masih baru bermain di aplikasi ini Jadi saya belum withdraw ya teman-teman jadi tunggu saja video terbaru dari saya tentang bukti withdraw dari aplikasi ini ya Tentang scam dan legitnya pasti akan saya infokan kepada kalian semua Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tahu kalau saya upload video terbaru Dan biasanya kalau scam saya tuliskan di kolom deskripsi ya no Moments later. Nah jadi seperti ini ya teman-teman Cara bermain di aplikasi APP Nana ini Mission complete. Jika kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan bisa ditanyakan saja di kolom komentar Terima kasih Baik untuk teman-teman semua Kalau ingin bermain di aplikasi ini Silahkan klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton video ini Saya doakan yang menonton video ini diberi kesehatan selalu Dan yang bermain di aplikasi ini semoga cepat mendapatkan apa yang kalian mau Amin Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai bertemu lagi di next video Dan ingat jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis oke Taufiq Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh